Halo guys. Menuju senja kita akan berbuka puasa hari ini. Hari ini tanggal 7. Berbuka puasa hari kelima. Andai saja gorengan itu bisa ditanam, saya tanam. Dan saya petik. Saya makan langsung. Hari ini saya akan membeli Bukan bekerja, tapi juga dikerjain. Hari ini ada teman saya, Momo, Edis, dia pinky boy, yaitu hobi sekali nyelam dengan gaya kupu-kupu. Dia juga senang sekali makan rumputan seperti kucing untuk mencernakan khususnya berhubung hari ini tidak terlalu panas, dan hujan terus uh, enak kalau tidur malam-malam dan nampaknya kumis saya semakin tebal kita wawancara dulu Bapak Momong. gimana keadaannya Alhamdulillah uh, enggak empat hari ini uh, puasa dan ini ujian yang paling lumayan berat jadi saya Menghadapinya, siang harus Bukan. bertahan dengan es dogan Sampai menjelang berbuka puasa ah, Jadi, kuat sampai berbuka puasa Oh Nanti buka puasa oke. Oh, jadi siang buka dulu? Iya, siang harus ini dulu dong Muka ya? Iya Ini, es dogan Oh, minum dulu biar kuat ya? Ya, biar kuat sampai sore Sampai <laughs> ini, azan maghrib Gitu. Oh, gitu, ya ujiannya lumayan berat ya oh. dari berapa hari ini. Oh. Alhamdulillah tinggal 26 hari lagi ya kita puasa. Jadi tetap semangat, jangan jangan menyerah, terus harus ini loh apa namanya berbuat baik. Oh iya. Lagu sama kucing. Kucing, <laughs> kucing jangan lupa kasihan kucing. Oh. Ya. ya, ya ya itu ya. Jadi kalau kita nak bubuk kegi, nak siangnya itu apa? lihat foto apa lihat betul ya? Oh ya? itu, itu ya? Oh iya. Hati pasti ya. aja jangan diminum sama dimakan, <laughs> walaupun <laughs> memang nanti halahnya dipotong ya. Oh iya oh, ya benar ya. ya, benar. Ya. Gitu. Terus saya banyak banyak ibadah. Oh, iya iya pak. Ibadah terus ya sholat jangan lupa sholat wajibnya. Hmm. Terus juga berbuat baik itu tadi berbuat baik sama kucing Nah kalau Bapak nak berbuat baik, silakan Pak Aku Pak, dengan aku Pak Oh Bapak, ya tim <laughs> Bukan Pak <laughs> Karena lah dua bulan oh, Pak dua ini ya Dua bulan Aktif lah ya Sebelah Bapak, Se aduh, aku, Bapak ya. itu makan ini mama. Sebelah Bapak itu Ini dia memang ini Pak Memang lagi apa namanya uh, Puasanya dia ada ini Pak, dapet THR ya kalau selesai puasa ya? Makan ini kemarin do. Makan apa? Patin ya, Ari? Makan patin. Bayo? hah? Huh? bayo? Serius pak? Bayo pindang. Bayo <laughs> pindang. Tobi <laughs> makan bayo pindang. Menu favorit? Muka apa, pak? Kalau menu favorit sudah pasti. Eh, yang ja yang pasti kan kalau di bulan puasa apa tuh? ada apa tuh yang banyak putih nah karena <laughs> itu yang paling hemat yang paling hemat murah meriah nah, sahur, sahur, sahur, apa apa ya? sahur ya rendang terus soto ayam kari ayam terus ayam bawang oh melihat foto tadi? dalam bentuk mie Hah? mie rendang mie Ayam bawang, oh ya ya, iya. oh ya, banyak variasi, iya, iya. benar benar. Ada soto Lamongan, wah cara laku. Terus ayam Mie. bawang, itu banyak oh, benar, benar. bervariasi menurut. Tiga puluh -huh. hari bisa ganti-ganti. Pak Momo, itulah ya. Terima ya. kasih Pak Momo. Dicoba kalau masih mental <laughs> belum berani. Iya. Tapi tanggung jawab Pak ya. Momo kalau terjadi apa-apa ya. Ya. Jangan. <laughs> Karena itu tips yang memang agak berbeda. Oh ya sudah. Hasan Oke kita sahur, eh, buka. Selamat menunaikan eh selamat berbuka puasa. Buka buka. Buka minum es. Apa tuh? Ini es duran. Es duran. Oke eh, hey guys, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton.